Hai hey guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang Pastinya kali ini kontennya masih sama, masih tentang reaction Reaction <guluh> Gue udah ketahuan duluan karena gue gak bayangin videonya Tadi gue sempat nonton dulu ya bahannya So langsung aja kita meluncur ke videonya ya Tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe Di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang So langsung aja kita meluncur ke videonya apa ini dia videonya ya guys ya gua dapat dari channel RWPP2 Gue dapat <gulau> dapat bahannya dari Youtube RWPP2 ya Gue <gulau> gua, gua Belum mulai udah lu gua Ini video lucu-lucu ya Menurut gua Kalau menurut kalian gak lucu ya coba di komen Bang gak lucu bang atau Bang coba bikin yang lain bang Bikin video apa bang gitu bang Coba komen-komen biar channel gua berkembang gitu Oke langsung aja kita play luju juta terbatas dan melampaui <laughs> <Tadah. laughs> Luwi dan Zoro pertama kali berlayar Cowok anjing lucu watong <laughs> What? Asyik. Asyik. Asyik. Lo no. cap kaya, kaya ya, gitu. kayak kaya ya, kaya anjing. Oh, Anak ya. Seketika jadi orang bingung langsung malu so. Dibuka. Jendela dibuka malu anjing. <laughs> kita masih punya ya teman-teman yang di depan kita tuh gila-gilaan gitu tinggal aku lucu tapi di depan orang lain langsung ciut ya ya ini tipe-tipenya ya hahaha <tipenya> <tipenya> <tipenya> <No. tipenya> langsung diuk langsung sempul so <tipenya> seketika jadi bingung bingung atau anjay anjay lu coba dah apa itu kirain satu-satunya Oke ternyata salah satunya lemas besti kirain satu-satunya ternyata salah satunya bukti kacamata korban di koleksi buaya waduh di koleksi enggak tuh anjay di koleksi buaya di dipajang di dinding apa dibuat pameran aja yang dikoleksi aja ternyata dicubai. salah satunya ternyata salah satunya ngomongin gitu lagi tapi, <tapi tidak ada wajah-wajah kecewa di di di wajah oh uh, ini nggak ada kecewa-kecewanya kayaknya dia biasa aja ya sebenarnya orang ngomongnya ternyata salah satunya ternyata salah satunya Hah, ngaco ngaco, enggak ada wajah wajah kecewa nangis apa kayak gitu, tapi keren. Berarti Anda keren, enggak nangis, enggak nggak cengeng. Keren, keren, uh, ada ibu yang oh <laughs> Ini gue tahu lagi, <laughs> ada ibu-ibu, guys. Ibu ini tentang video, oh ditolong ibu, bukan di video, berani ibu. Kenapa editannya jadi pencari bakat di biskuit sih anjir? Jangan video-video, sampai jongkok-jongkok, sampai bawah. Sampai video, bawah. Bo. Terbalik cuk mobilnya, cu. Yang lucu di di ini di video. kan. Bo, bo. Di video, Bo. Editannya jadi biskuit anjir ngecembata. Aduh udah ditanya begini lagi ya allah lu cuat, jangan video, video sampai bawah, mau kamera Nanti bantu lewat doa jancuk. Ya bohong. Iya. Ah, mau mana? Tidak bisa, <tik> langsung berkepadatan. Kenapa? Paning, sulap paning. Aja. Mang <tik> Asep. <tik> Yang penting peristel dulu, bos. Gokil. Iko bisa tadi? Apa di backwards? Ini edit di, back, di di back gitu di, diputar kembali, di diputar masih bahasanya editannya tuh diputar ulang gitu apa ya videonya. Apa bener anjing? Ah, bisa langsung ke Anjir, bisa pas banget lu. sebentar ini keren sih ini. nggak lucu ini keren. Cuk. Ah, bisa langsung ke tapi kalau lebih lucu barangnya yang masuk itu lebih lucu harusnya ya Aduh kenapa bener gitu kenapa enggak salah kan komedi harus lucu dong mengasep gimana sih ya ya kenapa sih namanya harus mengasep ini mengasep tuh kayak namanya udah jadi nama komedi banget anjing mengasep anjing Halo guys ada muka saya nih kisah. <tuk> Ada muka saya. <tuk> ini Ada meledak anjing. Kira sih mana ceritanya pengen freestyle tapi muka malah ngepel anjing dapat kata kata dapat cu anjing nah ceritanya pengen freestyle tapi mukanya malah ngepel lucu jancuk lucu banget anjing lagi kenapa sih orang temennya lagi diwawancara anjing lagi bikin video ini dia tuh ya aduh ngapain di belakang tuh anjing aduh aku jatuh nih temennya dua-duanya enggak ada yang ngeliat anjing itu lucu banget anjing itu gua kalau jadi cowok gue ketawain abis asli sumpah gue ketawain abis gua tawain masalah tawain sakit malunya cukup rekam sini ada pesta-pesta ntar dulu bentar gue lagi ngomong anjing eh lu coba yang tadi lu coba anjing, anjing. anjing. anjing. anjing. anjing. anjing. Jalanku, jalan sih. Di sini ada pesta, pestanya besar besaran. Datang, gua jemput, pulang, gua angkat Itu bang. Muncul lo, wujud lo, nampak lo, jalan kum, jalan anjing itu apa bang? enggak ada bayangan. si bangke terbang nggak ada bayangannya apa sih anjing pengganti nama hantu jadi bangke terbang bangsat nama hantu baru ya guys ya varian hantu baru bangke terbang anjing ini kata kosa kata baru ya hantu itu ada varian bangke <ganti> bangke terbang anjing terbang. Terbang. Terbang. Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Halo uh, ya Cakap ya tak ya minta Tak perlu minta maaf Tak tak saya panggil nama awak Maaf <laughs> Maaf Namanya Muhammad Maaf anjing Mohade Maaf anjing namanya goblok Terus dipanggil maaf deh. Tak perlu izin pun sebut nama saya Sebut sebut dia saja Saya sebut nama awak dari tadi nih pasang pula yang saya tinggal itu maaf ide <laughs> kan emang maaf anjing yang disebut semua saya dengar dia punya nama maaf tuh jauh dengar kenapa lu minta maaf iya nama lu maaf anjing goblok oh, iya, iya. oh nama saya maaf yeah, iya. saya, oh, iya. oh, iya. oh, iya. oh, saya bangsat iya. cara membanggungkan antara Pak Miin dan maaf anjing Malaysia Malaysia ya aneh-aneh anjing aneh, aneh. warga Upin Ipin memang selalu oh, juara ya guys, guys. Ya, ini dia unboxing paket yang ditunggu-tunggu kodohan amat apa nih kekuatan dari jalan yeah. <laughs> begini doang loh. ya ditipu aja, kasihan banget, cuk. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, kotak angin anjing kotaknya minyak angin sih eh angin tolak angin kotak tolak angin tapi <tolak> isinya beneran angin cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, Goblok, goblok lo jual. Unboxing pakai. Hikasin, koma teh. <tuk> <tuk> Ini kang apa Bodoh, bodoh. Anjing. Hmm, meninggal, meninggal. Ini ditetesin liquid ya sih ama dia. Anjing, apa ding nisep? Ini kayak nggak ditetesin liquid sama dia Ini ditetesin air mata. <tuk> ini nih kayaknya kapasnya udah kering anjing di ngerti gak sih jangan asal nyedot aja sih anjing anjing goblok dah kapas kering terlu sedot anjing varian baru ya liquid kapas jadinya anjing goblok kapas <todal> gosong anjing oh, bisa ada soundnya <todal <todal <todal soundnya batuk anjing bonus bonus Roboh segala anjing ah. ITS tidak kenal pada bapak kau. No. Abang-abang ini, abang-abang ini. <tik> <tik> anjing, gede lucu buat lucu. Eh. Kesel abang-abang ini timpuk coy anjing. Gua skill jadi abang-abang Gue timpuk balik asli. Gue timpuk yang banyak bolanya gua punya banyak pasti ya kan gue timpuk lagi anjing pas buat di leher lagi jing sampai kita abang-abang bangset eh lanjut buat kalian yang nonton tapi enggak subscribe tetaplah berada di jalan setan muka ah bangset gua bangsat bangsa. oke segitu aja video kita kali ini ya guys ya gimana menurut kalian apakah lucu atau enggak kan? banggaring atau kalian punya ide-ide lain punya saran lain coba tulis di kolom komentar biar channel gua berkembang dan kalian juga makin punya hiburan So sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen Dan di share ke teman-teman kalian Biar channel gue berkembang Dan teman-teman kalian tahu, Jangan lupa di follow akun sosial media gua Semuanya di kolom deskripsi Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya Dadah